Tuh tadinya menumpang, tuh kadang tidur di warung sini Sama konakan meli itu yang tadi mpohipar Jadi berhubung saya dagang cilok ya ada modal lah dikit bisa buat tinggal gitu Tadinya saya numpang terus Kalau dagang sih ya memang kalau kita kan di tempat-tempat yang macet ya kan Berhubung ini lagi jalannya lagi pada lancar, kita nongkrong di sekolahan. Kalau sekolahannya lagi sepi, kita keliling gitu. Dorong tuh, coba kan di depan tuh. Dorong aja. Ngambilnya saya di pelelangan. Berarti setor juga ke situ nanti. Setor cuma dapat 20%. Tuh. Oh. Berarti sehari-hari kalau boleh tuh bape bape dapatnya berapaannya? Tergantung rame enggaknya gitu. Kalau habis 500 biji, kita ubahnya kan 20 persen, dapetnya 100 ribu, itu kotor. Kalau habis 500, kadang nggak habis, kadang 200, 500 saya kadang 2 hari. Udah keliling kemana-mana ya kan? Kadang ada sih ngeluh kita, cuman kalau kita ngeluh terus, putus asa. Ya kita mau gimana lagi ya kan? Kalau bisa masih ada putus asa ya kan? Emang kita pikir gini, ayah hari ini sepi, mungkin besok disuruh situ kita modalnya sabar kita itu aja. Sekarang kalau kita gini ngandelin dari anak ya kan, anak juga kan udah pada punya keluarga, ya kan punya anak lagi anaknya pada sekolah, nggak butuh biaya masa kita mesti minta terus. Emang rencana saya tadi tuh minta tolong, gak usah banyak-banyak sementara kita beli rodanya dulu, sedikit-sedikit lah gitu nyicing. Nanti kita uh, usaha sendiri, kalau kita modal sendiri kan enak. enak agak lumayan, lau na toms store gel dua persen. Halo sobat, berikan tangan pengharapan saat ini. Kalau yang peduli sama lagi, menyiapkan gerobak truk untuk. Uh, salah satu babe yang pernah beberapa minggu lalu tim peduli sama sempat bertemu dengan dia dan uh, dia membutuhkan bantuan berupa gerombak cilok dan hari ini tim peduli sama mau memberikan gerombak dan tim akan mendekor dan mengasih surprise buat siapa ini ikutin terus perjalanan kita see you. hari ini keliling mana aja? baru ke ini aja pagi ke sekolahan siangnya ke Gria dari Gria ditelepon kemarin hmm. panggil itu udah habis dagangannya? Enggak. masih banyak masih ada kalau kemarin sih habis enggak pasti gitu jualan ini. enggak dia tiga hari udah tiga hari udah kita pulangin kalau masih ada sisa babe ini ada gerobak buat babe ini buat babe uh, buat yang nanti yang dua doa babe selama ini ya, ya babe ya doa-doa ya, ya. babe ya. untuk dapatin gerobak ah, Tuhan kan mendengarkan doa-doa hmm. saya doa saya dikabulin ya om ya, terima kasih banyak om <tuh> terima kasih om <tuh> ini <Terima kasih, Om. tuh> selalu saya inginin dari dulu om sebenarnya mau dagang, gak punya modal saya <tuh> Sampai saya daging keliling gini ngambil setoran Pokoknya ini buat Babe, Babe nggak perlu tabung-tabung lagi yo. Untuk beli grobak, ini khusus buat Babe yo, dan kasih. Ini terserah Babe mau pakai buat cilok, oke okay. Iya Ini aku nggak tulis, ini terserah Babe mau tulis ba yo, nama Babe, yo. cilok Babe, bebas Nah, jadi Babe nggak perlu ini ini udah aku kuat-kuatin semua nih dibuat babe, kalau itu tinggal lapir aja. Si, babe ya, ya. sehat, -sehat ya, babe ya. Semoga dengan bantuan Gerobak Cilok ini bisa membantu dan membangun semangat Bobang untuk terus berjualan dan bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Terima kasih karena sudah mensupport program peduli sama hingga kami terus membantu orang-orang membutuhkan. -orang Bagi Bapak Ibu yang ingin terus mensupport program peduli sesama dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini. Setulis hati, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini terus mensupport program peduli sama. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Live a better life.